Guys, jumpa lagi seperti biasa bersama saya lagi nih guys ya. Kita main lagi di Lucky ya. Oke, untuk di awal-awal seperti biasa bet receh dulu ya. Bet 600 nih. Modal kita 56 ya. Langsung kasih 10 putaran otomatis biasa guys ya. Dan seperti biasa di sini kita bakalan sharing lagi ya guys ya. Saling berbagi info pola gacor intinya pokoknya info-info profit ya guys ya. Makanya itu jangan di skip-skip videonya ya Oke, yang baru gabung, baru join di channel kita Jangan lupa di subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya Like, comment, share ya guys ya Oke nih, di awal-awal ya <tuh> Bet 600 dulu nih, bet 600, 10 putaran, modal 56 Nah, kelar, 10 putaran ini guys ya Nah, ikan langsung betnya 2000, eh 3000 guys ya 3000, langsung kasih 30 putaran otomatis no turbo yang biasa ya 30 putaran B 3000 ya dari b 600 perak semoga di sini kita dapetin yang namanya free spin gratisan atau nggak pecahan di luar yang gede ya <coughs> seperti biasa lagi ya kalau kita mau modal model, -model ini ya kita usahain dulu di awal-awal kita spin-spin dulu, spin-spin manja, cari gratisan sampai dapat, entar Untuk montangnya kalau nggak dapat ya udah kalau bisa saldo kalau bisa nanggib ya aja di kalau nggak bisa ya udah di dispense-peng lagi guys ya tapi di sini kita shopping guys ya nggak boleh di sini guys pasti dapat <tuh> ini makin ini pun kan enak cuy untuk main mode-mode rate guys gitu ya. nah musinya uh, satu nah itu dia ya beneran konek nice banget 215 ribu nah, masih gonekin kali empat 1800 skater 3 tambahan langsung skater oke udah dapet di luar dapat kita juga yang gak mau atau skater gratisan double-double kita profit ya mantap banget ya 223 plus skater gratisan bet 3000 nice banget 30 putaran auto spin nya gacor tuh ya oke kita lihat nih bakalan dikasih kita nih ya kita lihat baik-baik di sini kita bakalan dapat Keternya berapa isinya Enggak Munga maunya gede ya Waduh keduanya gak ada. gak ada tuh ya Putus ya Oke disini udah kali 10 8 putaran lagi belum ada yang ngitung tak ya Nah king kali 14 Lumayan 100 ribu Oke big ya Big apa 8 milik Oh ya, big win menang besar ya 100 ribu Sisa putaran 7 perkalian 14 Yuk bisa yuk tambahin lagi Saldo atau profit kita Oke, okay, Jack sama Onigiri-nya connect, lumayan, kali 16, win connect, bagus King, oke, okay, King, asli juga hidupan baca bagus, pasuk, tumpat, nice banget Dipas connect lagi sama As. cakep, cakep, cakep, cakep Oke, cakep guys ya, dikasih bidan di sini sebesar, 200, 300-an kayak nggak salahnya Soalnya 500, soalnya oh, 237 Nice banget, Cok. Super win lagi kita dapat disini ya Atau sensational lagi ya Sampai selalu kita di sini Atau kemenangan kita di dalam skin ini Udah dapet 561 sama hitungan di luar tadi ya Cantik akhirnya dikasih JP kita cuy Baru 2 bola ya 10-30 uh, Eh, dikasih skater Dikasih sensational juga di ya 10 skaternya eh, mantap Memang terbaik lakinya, Tony. Oke, masih dikasih 81.000 totalnya 645 cakep. Si seputar masih ada nih 3 cuy, masih banyak nih cuy. <tuh> masih banyak nih cuy ya, bisa putarannya cuy ya. Oke, okay, last pin, apakah dikonekin? wah oh, enggak cuy ya? Lumayan lumayan, 645 kita dapat nih. Ya. paling hey, 422 sama yang di luar tadi guys ya oke apa-apa. saldo kita up jadi 672 ribu sini kita lanjutin lagi yang namanya auto spinnya di bettingnya 3000 ribu masih ada putaran 13 putaran lagi cuy intinya kita udah cuan guys ya sudah cuan guys ya <tuh> sekitar lagi Hai, lagi kah? Oh, keter lagi gak? separah so, ini, oh enggak ya? <laughs> <laughs> oke, okay, sepuluh putaran lagi, masih berjumlah ribu di sini. Saldo enam ribu enam ratus enam puluh dua ribu, pecah lagi kali satu masih ya? Tapi oke, okay, lumayan. Enam ratus enam puluh, kita spin lagi di sini. Sisa 8 ya guys? Ya, oke. Okay. 805 uh, Oke okay, uh. 8 18.000 Oke okay, lumayan lah Daripada enggak Daripada mubazir itu perkalian 8 nya ya Untung sushi juga yang konek ya 18.000 ya Jadi 666 Nih ya selalu kita sekarang Mantap nih kalau di alam Kipas selalu 1 Kali 2 coy Lumayan lumayan 27.000 Oke okay, 690 Apakah bakalan nyampe ke 700.000 empat putaran lagi King Aduh king ada satu. Yo, bisa, yo. Nah, di sini lantaran udah 660.000 kayaknya aman lah guys ya. udah bisa udah bisa untuk di WD ini guys ya. udahlah, nah, tapi di sini aku masih penasaran makanya di sini aku turunkan bednya jadi bed 1.000, kugaskan lagi 30 putaran biasa guys ya. Oke. Okay. Jadi polanya di awal itu 10 30 guys ya. Naikin bed ya dari 600 perak ke 3.000 cuy. Di bed 3.000-nya kita dapat ya. Di bet 3.000-nya kita dapat cuy. Dapat uh, sensasional di luar Dapat juga ditambahin yang Namanya skater cuy. Skaternya pun gendut sini ya. Mantap banget Terbaik lagi hmm. Lalu kita dikasih profit Oke kotanya Masih lagi Waduh 7300 kalau debet-debet kayak gitu ya nama seputaran lagi ya oke okay. dan seperti biasa terlepas dari ini semua bahwasannya di disini cuma sekedar hiburan semata ya guys ya ingat cuma sekedar hiburan semata tidak untuk ditiru tidak untuk dijadikan hobi guys ya nah kalaupun ingin bermain atau mau deposit cukup pakai dana kena kalang atau dana-dana lebih ya guys ya maksudnya dana di luar kebutuhan sehari-hari atau keluaran dapur ya Pandai-pandai lah guys ya pokoknya jangan sampai menggunakan kepe dana keperluan pribadi ya guys ya cukup pakai dana kenakalan aja cuy nah disini sih di sampai putaran lagi masih main di 1000 modal tadi 50 660 udah bisa sih WD sih cuy, ya. <tuh> udah bisa gitu WD nih, ya oke ini kelar hmm. tapi aku sini masih penasaran cuy ya bentar-bentar 600 Naikin aja lebihnya guys ya 2000 rupiah Gas lagi 30 Terakhir nih guys ya 30 putaran terakhir Aku udah populasi Ini kalo gak da, da, da, da, da, pernah dapet Pas ya <tuh> Pas 600 Jadi masih bisa WD Walaupun cukup 600 ribu ya Walaupun ditambahin ya Lumayan cuy Nambah dong profit kita berarti ya, ya. Oke okay, Kita gas lagi nih Inilah spin terakhir kita ya Auto spin terakhir kita nih Oke gali 4 Jacknya Tonik kali dua, oke. Okay, Sekali-sekali doang lagi yang pecah, kasih lagi dong. Waduh, sayang banget. Hmm, Tuh, kali satu ada perkaliannya, cuy. Ingat, apa, apa lah ya? Enam ratus dua puluh tiga masih aman, cuy. Ya, hitungannya masih aman. Enam ratus putaran lagi nih, masih aman, masih, masih gede selalu kita, cuy. Hmm. Oke, okay, kita 11 petaran lagi sini Oke, okay, kali 4, Onigiri plus angka 10 ya 8K Oke, okay, Kingnya connect, kali 4 Eh, kali 6 Nice banget 10.000, udah lagi King Oke okay. Connect lagi Jacknya <tuh> Lumayan, 21.662 Sisa 11 petaran lagi nih ya Oke okay, connect. skater lagi cuy, mantap. Ini cache scatter lagi kita di betingan 2000, mantap teman-teman. Mantap. Otomatis bisa nambahin pocket jadi 309 ya. Atau enggak lebih lah kalau bisa nih. Oke okay, di sini kali 6. Di sini udah kali 6 guys ya. Di sini udah kali 6, kali 8, enggak putaran lagi. Semoga ada yang pecah lagi di sini kali 10 ayo jangan kosong jangan cuma kosong jangan cuma angin doang ini sepeda terus 2000 lumayan kalau konek pusat dari ah. 12 mau ke anjing kuy tolong lah tolong lah kali 14, oke C bagus 16.000 35 oke okay. bisa putaran lagi udah kali 14 oke okay, nice konek 33.000 king konek lumayan 12 Nambah lagi ini dapat 80k kita, totalnya Nah, akhirnya tembus 700 guys ya. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir Pokoknya intinya habis ini akan dicabut Semoga kalian profit juga ya Menggunakan atau tidak menggunakan pola dari saya Semoga kalian beruntung juga ya Mendapatkan profit untuk main di Lucky Necro, guys ya. Kasi -kasi banget Jangan lupa untuk dibantu-bantu like, komen, share-nya guys ya Jumpa lagi di next konten. Salam sensasional dan bye-bye Thank you guys ya